Tadi dari sisi sana kita masuk. Ini kalau kita lihat dari sisi sini, ini aksesnya yang pohon-pohon apa itu? Pohon rumbia. rumbia, rumbia. Pohon rumbia-rumbia itu. aksesnya 3,7 hektar. Ini ada berapa unit rumah? Oke, ini ya? Iya. Alur ini. Alur? Hah? Ini dalam masuk perumahan 6,4. Ah ini 6,4 kompleks. Enter kompleks. 6,4. Pelayalur ini. Seluas ya, 3,7 hektar. 3,7 hektar itu. Desa Aceh Tut. Kampung Aceh Tut. Wilayah Kecamatan Ingenjaya arah jalan mau ke Sultan Bandara Iskandar Muda ke Kenil Tanah Nek. Ini juga nyenjal. ini nah, alur, alur. Oh, alur. Ikutin alur itu terus. luas lahannya, prospek untuk pengembangan, sangat prospek, nah ini terus ini alur ini, ini juga ini ya, ya, ya semua itu semua itu, itu lahan, Rertifikat. memiliki sertifikat kepemilikan ke lahan ini, 3,7 hektar eh? nah, luar biasa. Ini dada nih di jalan masuknya udah ada dibangun rumah berapa menit permandi oh ini masuk ke kecamatan Inginjaya Ingin nah. oh sangat dekat sekali berbatasan dengan kota Madia Aceh. Inginjaya oke okay, guys bagi yang berminat nanti kita bisa dibaca di deskripsi nanti kita cantumkan nomor handphone marketingnya Oke okay. oke. Okay. Prospek oh, kali untuk dikembangkan wilayah ini menjadi perumahan atau uh, perkantoran bisa juga karena sangat strategis antara bisa langsung turun dari bandara dan mampir langsung menuju lokasi ini dengan akses masuk yang sangat dekat nah dibangun pasantren juga sangat-sangat mantap penting sangat baguslah lokasinya demikian guys informasinya ini jalan sana atau menuju Blambintang dan kesana menuju Lampenerut. Kami. Eh, ke sana menuju menuju ke depan sana Blambintang ini aksesnya jalan masuk Jalan masuk sekitar 200 meter Menuju lokasi lahan Jalan masuk ini Jalan aspal Nah ini kita menuju Ke lokasi lahan yang mau Dijual Oh, dapat. Ini lama 11 Oke, meter. Lebar 10 meter. 100 meter. 11 meter nih, lebar. Ah, lebar, lebar jalan. jalan lebar jalan ini 11 meter. Nah, bisa dibuat 11 meter kalau nanti. Oh iya. Masih, masih juga pertanah. Ini jalan yang ini ini mana sih? Ini juga. Ya, di itu dia. Itu ada oh, ini, uh, rumah granit eh masih baru dibangun. kak nih yang mana? oh ini nilai lahan 3,7 hektar ini hmm. ada berapa unit rumah ini ya jalur ya, ini nah, alur, alur nih, Halo, ha datang, oh. datang, ya. Oke, ini dalam masuk perumahan 6,4 ah, ini 6,4 hektar komplek. kompleks enter mulai alur ini seluas so, ya, 3,7 so... hektar ini guys, lahan dijual di Kampung Acacut, Kecamatan Inginjaya. Luas 3, 3, berapa tadi? Hektar. 3,7 hektar. Oke. Okay. Sangat cocok untuk bangun pesantren, perkantoran ataupun perumahan perumahan penduduk. MBP perumahan hmm. sudah dibayar 140 unit. Ah, IMB sudah ada. Untuk perumahan ya, 140 perizinannya sudah ada. Oke. Okay. Itu Ya, siap. Ini jalan akses sudah ada. Ini jalan jalan akses masuk ke lahan ini. Sus. Dua jalur. Oh iya, bisa dua jalur lahan ya, itu, itu semua, tadi dari